ke kabar pertama persahabat ya, tentunya ada yang lagi promosi usaha milik suaminya nih persahabat ya misi ya, si cantik di DLSI kejora lagi mempromosikan usaha baru nih dari kakak Bilar bersama kok Chris Ini ada King Banana Crispy persahabat ya, aduh allah banget ya Alhamdulillah Tentunya mudah-mudahan usaha milik idola kita Selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan selalu diberikan kesuksesan. Amin. Ya Rabbil Alamin. Ini gemes banget ya saat mendengar suara dedek. Luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan spesial juga nih untuk kita semua. Persahabat ya suatu kebanggaan. Suatu kebahagiaan untuk kita semua kepada Lesti Keciora Masya Allah banget ya Tanpa menggumbar-gumbar dan tentu bersahabat ya Rezeki anak soleh selalu mengalir deras Masya Allah Dan kita lihat di sini bukti bahwa Dede Lesti emang anaknya orang luar biasa Masya Allah Dede sayang baik banget sama mama Alhamdulillah dapat support review sebanyak ini Karena harus bayar enders Dede luar biasa mahalnya, mamah mah tersanggup. Pantas Rizki Dede mengalir deras. Masya Allah, kabar Allah, Allah yang balas ya. Saya selalu bumir solehah, lesti kejarah. Masya Allah, banget ya, anak baik mah, gak banyak umbar, selalu berbuat buat aja. Ini mah best banget nih, idola kita selalu buat kebahagiaan dan selalu membuat kita bangga. Masya Allah. Dan kita lihat juga keunggulan berikutnya pada sebuah postingan, yang mana lagi-lagi nih salah satu contoh tidak mengumbar-ngumbar selalu berbuat kebaikan, ini yang selalu membuat kita bahagia dan selalu bangga kepada idola kita. Di sela-sela melakukan acara syukuran rumah baru, Lesti, Bilar, keluarga, ini lagi bagi-bagi, tentunya amplop nih persahabat ya, untuk semua anak yatim, masya Allah, banget luar biasa. Ini the best banget nih idola kita, selalu kita dukung, mudah-mudahan idola kita selalu menjadi orang baik, selalu menjadi sosok inspirasi untuk semua banyak orang. Dalam postingan foto ini, warga Konoha salpok banget sama foto adiknya ya. Duh, persahabat ya, kita perhatikan raut aja yang langsung tertuju kepada amplop. <goloh> Luar biasa, mudah-mudahan selalu berkah, barokah untuk semuanya. Amin. Postingan tersebut di kembali oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore. Ada kalimat kesan yang dituliskan. Masya Allah, pemandangan yang menyejukkan mata. Memang luar biasa banyak persahabat ya. Banyak tanggapan, banyak dibanjiri komentar. Yang sangat luar biasa juga nih dari para fans. Yakni dari akun Instagram. Sdera Underscore mengatakan Masya Allah, semoga Allah selalu memberikan keberkahannya untuk kalian si baik hati. Berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun dina dan underscore in Satu-satu mengatakan Masya Allah tabarat Allah berkah selalu lancar rezekinya Amin Masya Allah banget ya Selalu banyak doa-doa baik diberikan dari orang-orang yang selalu tulus Mencintai les bidang Rizky Bilar dan selanjutnya, para sahabat ya, kita keunggahan Kakak Bilar sebelumnya mengunggah sebuah postingan video cute walaupun lewat jalur iklan. Mereka tetap tampil romantis nih, para sahabat ya, dalam postingan Kakak Bilar ini. Ada banyak sekali komentar, persahabat ya, salah satunya ada Kak Zenzi yang ikut berkomentar juga di postingan Kakak Bilar. Kak Zenzi mengatakan, Alhamdulillah, udah nggak pakai sabun cuci piring lagi, katanya tuh cute banget ya. <laughs> Selalu aja membuat kita ketawa bahagia Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang Yang mendukung idola kesayangan kita Dan ke kabar berikutnya Persahabat Arsubu Unggan juga Persahabat, ya ini ada postingan dari MNCTV Yang di kembali oleh akun Les Lankan dari 01 Ayo dukung insan dan karya dangdut paling di hati Kata itu persahabat, ya ini ada deretan nama-nama yang masuk nominasi nih persahabat ya kita lihat di sini ada lagu dangdut paling di hati ada lagu dede elsi kecora yang berjudul bawa aku ke Penghunu wow masuk juga persahabat ya dan ada penyanyi dangdut wanita paling di hati nih dede elsi kecora juga masuk nominasi itu ada Kodenya 2LST kejar apa sahabat ya Ini hari Rabu 24 November Live waktu Indonesia Barat Tersahabat jadi MNC TV Wajib kita dukung Kita support Kita voting, kita SMS Wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan tetap selalu solid Mendukung yang terbaik untuk kita Kita kita lihat juga persahabat ya diugahan igasnya bang pensi kumpang tuh bang pensi aja ini menyarankan untuk mendukung idola kita lesti kejora di acara anugerah dangdut indonesia 2021. ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga nih ada sebuah unggahan spesial juga nih dari lesti video, video. Ini ada sebuah kalimat aduh mimin belum cuci muka nih baru bangun ada berita apa sih rame-rame katanya tuh ah Tentunya ada berita apa nih sobat yang lagi rame ya Kita lihat aja di kolom komentar Ada komentar dari akun Setio Dani yang lagi rame Lagi pada kangen beras sama Leslar Mimin Seying katanya tuh oh <tuh> Luar biasa banget ya Kita lihat juga nih komentar lain Diberikan dari akun instagram Antasalam. Rame anak-anaknya Lagi kangen banget sama bapak ibunya sosmednya pada sepi banget Katanya tuh persahabat ya ternyata Yang lagi rame ini Warga Konoha yang kangen berat kepada lehasi dan Riski impialan ini luar biasa. Bayangnya fans sejati mudah-mudahan selalu tetap kompak dan tetap solid. Dan keunggahan selanjutnya ini ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari Bang Atlin. Di GS pribadi miliknya yang mengunggah sebuah postingan, foto bareng pub dance ya. Pulang kampung nih kata Bang Adlin persahabat ya sudah pulang OTW Medan nih persahabat ya untuk. Tentunya menghadiri acara pernikahan Bang Adlin sepertinya ya. Wow, kita masih menunggu kejutan. Dan kabar baik selanjutnya mudah-mudahan Leslar tentunya memberikan cidukan vitamin manja untuk kita semua. Amin, biar berbalah, amin. Kita masih menunggu kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.